di Dangdut Akademi 5 nanti persahabat ya, disimak nih ada sebuah kalimat pertanyaan tebak dari juri Dangdut Akademi 5 wow persahabat ya, kira-kira siapa nih juri yang akan hadir di acara live Indosiar Dangdut Akademi 5 nanti mudah-mudahan ada idola kesayangan kita ya, Bunda Lesi kejora. Yang menjadi juri di dangdut academy 5. Di kolom komentar, banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para sahabat dari akun janing Thea. Mengatakan di kolom komentar, "Pokoknya nggak ada Lesti. Gua nggak bakalan nonton. Mohon maaf tuh, persahabatnya jelas sudah dikasih kode keras nih dari fans sejati ya. Kalau nggak ada Bunda Lesti, nggak bakalan nonton," katanya tuh. Masya Allah, ini luar biasa banget ya. Dukungan terhadap Bunda Lesti, mudah-mudahan. Idola kesayangan kita bisa menjadi juri di acara dangdut Akademi 5 Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan kabar soal idola kesayangan kita di akun instagram hiv500 persahabat ya Disimak di kabar ini Ada sebuah kalimat Mungkin efek dari orang tuanya ya, karena Lesti termasuk jarang pos kehidupan pribadi, aktivitas sehari-hari, begitu pula ketika dia punya anak. Gua akhirnya sekarang secara tidak langsung jadi ikut-ikutan. Rizky Billar. soal kenapa anaknya jarang diperlihatkan ke publik. Tuh persahabat ya, ini jawaban Papa Bilar ya. Dan kita lihat juga, ada kalimat gamesen yang dituliskan, Belakangan ini, baik Rizky Bilar dan Lesti ini jarang menampilkan sang anak Muhammad Lestal Arfati Bilar di media sosial atau konten mereka. Namun jika memang ada permintaan, Bilar akan memenuhinya. Tapi ya, untuk kalian nanti kita akan sebisa mungkinlah kasih makan ke Instagram berupa foto-foto baik kami. Ucapnya di salah satu video Lestal Entertainment. Wah, wow, masalah banget ya. Tentunya kita selalu bahagia pastinya. Vitamin-vitamin disuguhkan setiap hari oleh idalah kesayangan kita. Dan berikutnya, persahabat kita lihat juga vitamin bahagia kita dapatkan. Persahabat ya, dari L2, worth ID, disimak nih, ada sebuah info juga untuk kita semua. Sebelumnya, kita ucapkan selamat dulu ya untuk Leslar. Mudah-mudahan Leslar selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawar-awar, dan alhamdulillah. Tanggal 24 adalah Happy seri ke-19 untuk Leslar Semoga kita masih tetap setia bersama mereka Tuh persahabat ya mudah-mudahan Kita semua tidak pernah berubah Lesalover semangat selalu untuk kompak mendukung yang terbaik apapun itu Buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan vitamin berikutnya persahabat Kita lihat nih ada cedukan vitamin persahabat ya Ini momen Papa Bilar lagi melihat album Abang L Ketika di acara Akikah dan Tersyakuran Persepet ya Wow, akhirnya foto albumnya nih sudah sampai di rumah Dan lagi dilihat-lihat nih oleh Papa Bi ya Dan kita lihat juga, selain Papa Bilar Ada Bunda Lesti juga, Masya Allah Cantik banget ya Bunda Lesti Lagi lihat foto momen ketika di acara Akikah Abang L. Aduh, Masya Allah banget ya Tentu kita merasa bahagia saat melihat postingan ini, apalagi melihat senyumnya dari Bunda Lesti. Aduh, masyaallah banget pokoknya, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk keluarga Lesti dan Rizki Hilar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon juga yang diberikan yakni dari akun Instagram SD Ramscore mengatakan, abang difotoin dari umur 4 bulan dalam perut, tapi fotonya semua kayak cicak nempel di dinding doang. Gak, Gak diposting, aduh Masya Allah banget ya. Tentunya kita mudah-mudahan mendapatkan kejutan dari Bunda Lesti langsung ya, yang memposting di feed pribadinya. Dan kita lihat juga ya ini ada momen spesial dari Bunda Lesti, yang diunggah di ig nya Papa Bilar. Bunda Lesti lagi acting ya, memperagakan peran antagonis. Tuh, kata Papa Bilar sih antagonis banget nih Bunda Lesti. Coba perhatikan ya. Sambil gendong BBL tuh, Bunda Lesti lagi acting menjadi peran antagonis masial. Memang the best banget ya multi-talent Idola kesayangan kita semakin bangga dan semakin bahagia pastinya. Dan persahabatan malam hari ini juga idola kesayangan kita Papa Bilar Bermain sepak bola bersahabat ya dalam ajang turnamen sepak bola yang diadakan oleh Leslar Entertainment langsung. Ini sih seru banget ya. Tim sudah berada di lapangan. Kita menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune. Dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.